Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube Channel aku Elin Herlina Di video kali ini aku mau Share lagi nih kegiatan aku Aku mau ngangkatin jemuran Aku ya Ini tuh masih pukul jam 12 siang gitu Tapi cuaca Udah mendung gitu Jadi aku mau angkatin aja Ya teman-teman ini cucian yang kemarin, ya teman-teman. Belum kering gitu, pas kemarin jadi. Sekarang alhamdulillah udah kering, tapi yang sebagian lagi yang tadi pagi aku cuci itu belum kering, ya teman-teman. Jadi mau aku pindahin gitu ke gantungan putar. Oh ya, teman-teman, aku belum sapa-sapa nih, teman-teman semua apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua sehat walviat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin Ya robbal Alamin dan untuk teman-teman yang sudah mau mengklik video aku yang suka nge-like yang suka komen yang udah mensubscribe juga terima kasih banyak ya teman-teman atas dukungannya Dukung juga ya video aku yang ini dengan cara like, komen, dan subscribe -nya ya teman-teman Terima kasih sebelumnya Karena like itu sangat berarti banget ya teman-teman untuk kemajuan channel aku Biar lebih direkomendasikan gitu sama tim youtube gitu dari YouTube nya lanjut ke videonya ya teman-teman aku ngangkatin jemurannya tuh bareng anak aku yang kecil dia tuh kalau aku ke atas rumah suka pengen ikut gitu ya teman-teman nggak tahu kenapa kalau nggak ikut dia malah nangis ya udah aku ajak aja walaupun ya ribet gitu aku harus naik turun dua kali karena aku harus nah pas turun tuh nanti aku bawa jemuran dulu lalu aku bawa anak aku hmm, terkadang anak aku dulu yang aku bawa kadang jemuran dulu ya temen-temen tapi dia anteng kok dia enggak neko-neko orangnya baik sekali cuma diem gitu kalau aku suruh diem ya diem gitu Alhamdulillah sih baik banget anak aku Oke okay, dan ini cara aku ngangkatin jemuran pakaian aku ya. Aku lebih suka dibuka dulu ya dari gantungannya. Dan untuk melipatnya kadang aku malam hari gitu ya nggak langsung aku lipat. Oke okay, teman-teman ini lanjut uh, ke video pas sorenya ya teman-teman menjelang maghrib gitu. Paksu tuh pergi ke kebun ya nyari jamur liar gitu dan ini hasilnya ya teman-teman. Alhamdulillah dapat banyak gitu dan aku bisa bagi-bagi sama saudara aku. Alhamdulillah ya teman-teman dapat rezeki dan aku mau masak di crispy gitu ya teman-teman jamur crispy dan ini adalah jamur rampak gitu ya kalau nemu banyak tuh namanya jamur rampak dan ini aku ngambil 6 biji atau 5 ya aku lupa lagi hmm, aku mau masak di jamur crispy dan aku udah cuci lanjut aku mau suir-suir gitu ya temen-temen dan ini jamur yang putih itu namanya supa jamur bulan ya gitu Kalau di Garut tuh namanya supaya teman-teman jadi kadang aku ngomongnya supaya maaf ya teman-teman Ini nah eh, jamurnya lanjut aku mau suwir-suwir gitu karena mau di crispy Jadi harus di seperti ini ya teman-teman uh, Untuk bumbunya aku hanya mau pakai Bumbu sajiku gitu ya, teman-teman, karena stok terigu aku udah habis. Hmm, dan ini bumbunya cuma ini aja ya, teman-teman. Aku cuma nambahin ladaku aja ya, teman-teman, biar lebih wangi lagi. Dan ini cara menggoreng aku seperti ini ya, temen teman Biasanya sih aku pakai adonan yang cairnya ya sedikit gitu, terigu yang dicairin. Dicair, cuma aku lagi males gitu jadi seperti ini aja ya teman-teman biar cepat cuma dikocok di dalam keler gitu biar merata dan nggak kemana-mana cipratan terigunya dan lanjut mau goreng gitu ya teman-teman oh ya teman-teman siapa nih yang suka sama jamur yang alami gini jamur liar yang ada di kebun siapa nih bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman Sebagian orang sih pasti ada aja ya yang gak suka gitu Tapi kalau di kampung aku kebanyakan Alhamdulillah lah ya pada suka gitu sama jamur ini Katanya tuh enak gurih alami Dan kalau dijual di kampung aku tuh lumayan ya Kalau satu biji itu bisa dibeli 10 ribu gitu Oke okay, teman-teman dan ini udah beres gitu ya aku masaknya Uh, aku mau pindahin ke piring saji gitu biar kelihatan bagus oke okay, teman-teman untuk saya sini dulu untuk video kali ini terima kasih yang telah menonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye